Nih jajanan jajanan, yo Jajanan jajanan, Sampai jajanan Sampai. nih. Lokasi datar malah nih makan ayam. banget enak, enak buat santai-santai. Kang Aris. Sate Kang Aris di lokasi Datar Malak. Eh Datar Mala Omnya Nih lokasi Nah bisa mampir di baso nih baso-baso abang nih Iya, siap Mangga, mangga. Ini tempat jajanan. Jajanan nih, bakso abang. Sabang, bakso abang bawa nih ya. di lokasi mana? Itu pak, datar mala. Datar mala. nih, baksonya nih buat jajan-jajan yang santai. Santai ya, ini sama ya pak. Nyokone pak, sama-sama. Oh, iya. Terima kasih pak ya. Oh, Halo, para Lokasi wisata. Lokasi wisata yang sudah Tempat-tempatnya. bagus Harus -tepatnya. wajib, -wajib. itu itu nih lokasinya lokasinya nih lokasi lokasi tempat mainan anak ada ayunan nih kalau mau karaoke dangdut di sini nih di atas nih buat para ya. nih, yang jalan-jalan ke sini mau karaoke di sini nih tunggu di atas pentasnya Nah, di sini itu bisa sewa-sewa alat musik. Alat musik buat karaoke nih, buat hiburan keluarga atau yang lain-lain. bukan karena salahmu bukan karena salahku tetapi kita tiada datang Kadik tuh,